Waspadai GBP USD masih bearish. Secara umum, bias harian pergerakan GBP USD terlihat masih berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi.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 Sebaliknya waspadai jika harga GBP USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.35082 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.36046. Sekian analisa forex untuk tanggal 17 November tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212